Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ala fil jasadi mutrah ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal idza saluhat kalau dia baik saluhal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi baik wa idza fasadat kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi rusak di mana dia ala wahyal qal dia adalah hati maka yang pertama kali menghitam itu Apa kata Allah? Kalla Ada satu titik hitam Ala kulubihim Ada satu titik hitam di dalam hati mereka Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik Dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik Lima titik, sepuluh, seratus, seribu Maka dia pun menjadi hitam semuanya Ketika hati sudah hitam maka itulah azab di atas azab. Kata malaqul ubihi. Setelah hati menghitam terkunci, menular ke telinga. Waala salmahihi. Setelah telinga, waala abusarhi mishaaw. Padahal tiga itulah nanti akan ditanya di hadapan Allah. Inna sama wal basar. Walfuad, coba lihat. Ketika akan ditanya yang ditanya tiga, tapi diawali dari telinga. Inna seme walbaser walfuad, telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci yang duluan dikunci hati. Khatmullahu ala qulubhim, wala semehim, wala abasarhim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup summun bukmun amyun summun bukmun amyun pekak tuli bisu apapun tak lagi masuk ke telinga malam ini kita menyadarkan diri kita terlebih lagi yang berceramah jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja hai hey abdul samad apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor Ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki Mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa Malam ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kabupaten Saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah Semuanya rata sama Andai dibuat acara ini di kantor Mungkin saya segan, sungkan Lihat dari seragamnya, bajunya Tapi malam ini semuanya sama Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil Saya pun tak tahu mana Pak Kanwil, malah tidak Fotonya ganteng pula aslinya lagi daripada foto Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid Ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas Kau bukan apa-apa Karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan Tapi saat kau jatuh Rendah Down Stres Kau jangan merasa rendah Karena kau tegak berdiri di hadapan Allah Kau angkat dua tangan Allah Akbar Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb kenapa disebut qal orang arab menyebut qal qalaba karena sifatnya berbolak-balik pada saat selesai salat astaghfirullah alazim tidak ada yang paling bersih dia bersih tapi pada saat petang sore hari yusbihu mu'minan paginya putih bersih tak bernoda wa kafiran petangnya hitam Makanya dari pagi dibersihkan, solat subuh bersih, solat zuhur bersih, condong matahari solat asar bersih, tenggelam matahari solat maghrib bersih, sempurna gelap malam solat isya bersih, tengah malam bangun tahajud munajat di tengah malam orang tertidur, waktu solli bilailiwan nasuniam, engkau tegak di waktu malam di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang. Tapi engkau menangis, meratap, mengenang dosa begitu banyak. Saba'atun yuzilluhumullah. Di antara tujuh yang mendapatkan naungan Allah. Yawmala zillah Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah. Merajulun zakarallah. Orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam. Sunyi, sepi. Fafadat ainahu menetes air mata berapa banyak sudah harta dititipkan Allah berapa kupakai untuk zakat wakaf infak sadakah, wasiat hibah ghanimah harta rampasan perang di zaman nabi tujuh harta yang akan menolong di hadapan Allah Satu pun tak dipakai umur diberikan Allah 40 60 70 berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah berapa yang kupakai untuk mengingat Allah Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Al-Yauma'ati Mu'allah, Afwahim. Mulut terkunci. Watukan limuna Aidhim. Tangan akan bicara. Watoshadu Arjuluhum. Kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan. Satu coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Apa yang disampaikan malam ini, semua biaya pengurusan masjid nol. Itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah, adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan semua akan tinggal menjadi harta warisan Istri mengambil seperempat Kalau ada anak Kalau tak ada anak Istri mengambil seperdelapan. Satu miliar Seratus dua puluh lima juta bulan Untuk istri Kalau dia tak tahu hukum gonogini Kalau dia tahu gonogini Dia tuntut ke pengadilan Dipotong lagi menjadi dua Lima ratus untuk dia Dari yang lima ratus Dapat lagi dia 75 575 bulan untuk dia Sisanya 425 Diambil anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan dihormati, dimuliakan Yang kami muliakan Al-Mukarram, al Ustadz. Tapi pada saat tiba masanya yang kita bawa tak lain tak bukan innallah halayan zuru ilah aja Allah tak menengok badan fizik bentuk tubuh baju ini sampulnya saja walailah suarikum Allah tak menengok rupa wajah walakin yang zuru ilah hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah swt Yaumala yamfaumanun Harta tak berguna Wala banun Anak tak bisa menolong Harta tak berguna Anak tak mampu menolong Illa man atallah Kecuali orang yang datang menghadap Allah Bi salim Dengan hati yang bersih Hati yang tulus Hati yang memercikkan cahaya iman Hati yang bersih dari hasad Busuk hati Sum'ah Ria Takabur itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala tulang kulu kulit darah lama sungsum akan menjadi santapan cacing tanah begistu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk istri bolak-balik membangunkan tak terjaga dipegang pipi sudah sejuk macam es batu tanda jantung tak lagi berdetak maka darah mulai berubah menjadi nanah busuk satu dua tiga hari kalau tidak disuntik formalin Jasad paling busuk jasad manusia Karena semua dia makan herbivora tanaman saja Tapi kita ini omnivora semua masuk Maka begitu mati Paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan Selesai acara pemakaman Habiskah masalah muncul masalah baru Disitulah kita baru sadar Apa kata Imam Ali Radiyallahu an an Semua manusia waktu hidup itu tidur Bapak tidur Ibu tidur Saya tidur Semua orang waktu hidup itu tidur Falamma matu Ketika dia mati Disitulah dia baru terjaga Dari tidur panjang Saat Israel mencabut nyawa Ditarikkan adalah satu centapan yang kuat Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang Betapa aku meninggalkan salat Betapa aku tak berzakat Betapa dulu kekuasaan Aku lulus umur 30 Pensiun 58 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama Sibuk membesarkan anak Sibuk mengurus warisan Anak pun tak ingat dengan kita karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid. Andai dulu pernah dia dibawa umrah. Andai dulu dia dimasukkan SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School. Dibawa ke masjid. Takkan dia lupa mendoakan selesai sholat. Rabbil Firli, Wali Walidayah, Warhamhumah. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah Anak tunggal sematawa yang tak sempat dididik agama Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya Karena dia tak diajarkan sabar Menerima ridha ketetapan takdir Allah Dan paling celaka Tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir muhasabah mengingat Allah Tak pernah mata dipakai menengok Quran kitab suci Allah Tak pernah dipakai hati merenung sejenak Apa yang akan kubawa mati Menghadap Allah SWT Malam ini Saya tak minta diajak ceramah Tentang hukum zakat, hukum puasa Saya tidak diajak tanya jawab Apa hukum unjuk rasa besok Tanggal empat Yang ditanya adalah Bagaimana kita merenung sejenak Abdul Somad Engkau berhadapan dengan Para pegawai badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Berkumpul 12 kabupaten kota Ini orang-orang ngurus tanah Dari dalam tanah Naik ke atas tanah Ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah Masuk ke dalam tanah Abdul Somad Dari dalam tanah Naik ke atas tanah Ceramah, ceramah, ceramah, ceramah cerama. Masuk balik ke dalam tanah Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal Peci tinggal pakaian kehormatan tinggal, yang tentara, belum pernah saya diundang, Ustadz besok datang takziah, Bapak Anu tentara meninggal, tau, tau kain kapannya loreng, tak ada, yang kau bawa kain, tidak berjahit, disobek, krak, itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan, oleh ibumu, dulu, 60 tahun yang lalu. Sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat. Disebut dia ruh. Karena dia roha ya ruhu ruh. Seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap ruh. Sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. roh Sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Dalam ini dimuliakan. Al-Mukarram. Haji Abdul Samad LCMA Kenapa Abdul Samad ini dimuliakan Karena roh hinggap sejenak sebentar Sampai masanya besok pagi dia Ruh keluar dari dalam tubuh ini Anak yang katanya ayahku sayang istri katanya kaulah abang Sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat Rumah itu saya yang buat Saya yang mengukurnya Tapi begitu roh sudah keluar dari badan tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, seasta. Ada tempat di rumah itu untuk jenazah, bernama Jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, "Rumah Ustadz Somad di mana?" Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan, "Kuburnya mana?" Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang mahasiswa anak-anak remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana. Letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan, dalam jalan-jalan dalam masjid. Letakkan dia di luar. Dia... Tidak disebut engkau yang mulia. Tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi. Padahal tempat paling mulia sebelah kanan. Orang tak lagi mau di kanan. Mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana? Kawan. Sahabat. Andai tolan. Anak menantu. Teman sekantor, Semuanya pergi meninggalkan yang tetap dibawa kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim kalau pernah tangan mengucap subhanallah nanti di akhir tausiah kita akan berzikir munajat muasabah diri berdoa mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa taala datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya akan menyambut ruh yang mulia Hadis riwayat Ahmad bin Amal Dalam kitab Al-Musnad Turun malaikat berlomba-lomba Membawa kain putih dari cahaya Menunggu ruh akan keluar Ruh menetes Seperti embun di ujung daun Daun tidak bergoyang Ranting tidak patah Ruh menetes pelan Turun ke dalam kain kafan Dibawa malaikat ke pintu langit Tak sawar mereka menyambut ini dia yang selama ini berjamaah Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah. Kam min mashhurin fil ardh wa lam yakun ma'rufan Berapa banyak yang masyhur, terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama. Tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Rohnya keluar di bawah Semua malaikat mengucapkan salam Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu Catatannya sudah lama Setiap pagi petang Malaikat subuh membawa catatan namanya Malaikat malam membawa catatan namanya Kami merindukannya Begitu orang-orang yang masyhur di langit Tapi tak dikenal makhluk bumi Tapi ada sebaliknya Yang rohnya disentapkan Ditarik malaikat dengan begitu, tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj Me kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, "Apa yang kalian rasakan?" Yang satu mengatakan, "Seperti tebasan pedang di tempat yang sama, beratus kali." Yang satu mengatakan, "Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup." Yang satu mengatakan, "Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah." maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawin 'alaina, ringankan kami ya Allah fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang Tapi kita tetap melewati dan merasakannya Perlahan-lahan cacing tanah Ular-ulat kalajengking Akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan Selama ini dipakaikan sampo yang mahal Selama ini dioleskan pelembab yang lembut Tapi ternyata sebelum ruh keluar jasad Setelah keluar Dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah Hancur berkeping Hari demi hari Yang pertama kali membusuk adalah mata Karena dia berisi cairan Cairan ini mengering Busuk dan berloang. Lalu kemudian usus Sebulan di dalam tanah Mulai dia menggelembung masuk angin Dan dia meletus pecah Cacing-cacing tanah Mulai datang menggerogoti memakan Habis lemak Tulang, kulit, bulu Sumsum, -sum, darah, jantung Empeduh, limpa, buah pinggang Habis semuanya Tinggal tulang-tulang yang memutih Dimakan oleh tanah Ditelan oleh masa Sampai akhirnya Alsi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa maulana Muhammad Ya Muhammad Ayuh iya Rabbuka Hadhal ilham Sanggupkah tuhlan, Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini Nabi diam tak menjawab Sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam Membawakan wahyu Kul Katakan kepada dia Ayat ini dibaca malam Jumat Bapak ibu semua hafal Kita baca Kul yuhiha allazhi ansha'aha awwala marah Wahua bi kulli khalqin ali Jangan lupa subscribe, like, it.